dicicik-cicik balik lagi bersama Tong Spin hari ini kita akan review game Gate of, of, of Olympus ya. Slot Aurora biasa kita kembali ke Zeus kita bawa modal 75.000 ya aja. So, kita coba cari profit-profit manis di Olympus ya. Slot Aurora. kalian kita berbagi pola slot. Gacor hari ini. Slot hari ini slot gacor Olympus hari ini. Pola slot hari ini slot gacor Olympus hari ini. Yuk us langsung kasih aja kita main di biasa ya bro 1250 centang HP kita coba 50 turbo. yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 Bosku. Di store slot tergator tersolid itu. Saya Dunia hard Di sini WD berapapun dia sti, dibayar lunas, Bosku, dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang kalian bisa tahu RTP game live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya, Bosku. Jadi buat kalian semua jangan pernah jangan timbang mainnya cuma dia ada 8.000 pastinya untuk linknya ada di pin komennya ya. Seluruh to the game dulu ya seluruh karena kita dapat free spin yuk kasih yang mantap-mantap ya us uh, genangnya pecahin dong. Gak ya, mau tampil dua lumayan lah ya. Masih sisa 12 kali lagi. Thor aku irunya biru jadi lumayan tapi nggak ada pola-pola pecahan lagi. Beli tampilnya dulu nggak masalah ya seluruh tampil lapang masih sisa banyak juga deh um, ungunya jadiin dong ungu jadi sat um, atas cincin kasih petir enak nih atas cincin kasih petir mantap gus aduh atas gelas kasih petir lagi lumayan lah ya seluruh nah tampil tampil dikit ngumpulin ngumpulin tampil tamel dulu lah ya masih sisa 10 kali lagi lah ya kita coba cari cari lagi us kasih paham aduh nggak mau ada yang menek lagi kak uh kali 10, merah fix jadi dong Merah, baik jadi uh, biru. Seluruh gendang jadi dong, gendang udah kuning, kuning atau hijau dulu. Hah, lumayan lah ya, lurus sembilan ribu kali dua empat dua Dong, profit profit mantap ini bosku ya. Jadi buat kalian, sama masa belum bermain selalu cek RTP game dan cuma di rtp8000 kalian bisa mengetahui rtp game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua langsung gaskan saja dan cuma jadi rtp8000 untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku langsung gaskan saja ya kuning jadiin dulu dong kuning pasti jadi dong cuma ungu berani turun enggak ini anjir nanggung. Hmm mulu-mulu uh, uh, uh, uh, uh, uh, petir rombos petir rombos dong, uh, lagi dongus lumayan lah ya seluruh 3000 kali 30 seratusan lah ya lumayan lumayan lumayan yuk kita hari ini cari profit-profit mantap ya main udah cukup lah ya komodal kecil 75 ya Wd wd 500-900 sudah lebih dari cukup seluruh jadi selalu saya ingatkan selalu jaga TV game sebelum bermain dan selalu temakan profit atau wili setiap kali bermainnya seluruh uh, petirnya dong kasih dong petirnya uh tambahan 4 skater dong bosku tambahan skater 4 skater di dalam skater ini judulnya yuk kasih jauh-jauh manis dong hijau nya mantap Mantap nih ungu boleh ikut hijau boleh ikut nih Aduh yang tidak mau ikut juga kamu ketiga-tiga masih sisa salah. kali lagi super bibi bibi bibi kita nikmatin dulu super bibi bibinya ayo selagi dong hmm, lumayan abis ah, kemi kasih petrena sekali kaos ah, birunya dulu jadi aduh malah di situ mah kota bertengger dengan nikmatnya di susu, -susu kita rasakan momen-momen super perginya dulu ya bosku di tanek mati maaf mahamin mati dulu udah naik lima ratusan yuk sisa enam yuk usin a pintu tujuh ratus lima puluh atau delapan ratusan lah kok enggak ada yang bocang lagi ayo us hmm. nah, nggak mau lagi kak aduh cincin aku ngapain ya. ada kuning jadi udah duduk lumayan lah ya sore empat ya. puluh ribu tambahan udah profit lima ratusan yuk lagi dong lagi dong masa angkasa ini hmm, biru hijau kantung semua terus harus dulu dulu mainnya 20 kali pin beratus dua puluh enam terus kasih lagi pin pin mantap nih ya terus kalian semua yang bertanya totalnya yang tadi main di RTP berapa persen bang? kita tadi main di RTP 88% dan cuma ya slow ya selalu saya ingat karena ya slow bermain tuh yang agak pintar-pintar dikit lah sebelum bermain selalu cek RTP gamenya dan RTP gamenya relaps tuh belum 4 jam permenit turutnya turun cuma ada di RTP itu pastinya jadi sebelum bermain bermain langsung cek RTP nya dulu kalau emang RTP -nya, gamenya lagi gacor langsung gaskan depo langsung gaskan bermain saja ya bosku dan buat kalian semua untuk link RT 8000 saya taruh di pin langsung gaskan gaskan saja ke RTB 8000 pastinya bosku dan selalu saya ingatkan selalu saya ingatkan berkali-kali saya ingatkan bos lu bermain game slot itu utama kan WD utama kan jika sudah udah ada peluang WD langsung gaskan WD kan saja jangan terbawa nafsu birahi kalian penjb jb gt ya kayak kita aja ini modal 75 naik 600an sudah 10 kali modal ya 9 kali modal udah lebih dari cukup bosku bisa langsung gaskan kan kan saja nggak apa salah sih sebenarnya yang penting bermain pintarlah kalian bermain utamakan WD utamakan profit selalu utamakan tiap hari WD ya bosku mainnya ya gimana lagi kalau bukan di rtp8000 pastinya Situs slot regator tersolid sambil dunia akhir <tuh tuh> Ayo kasih lagi dong Masa nah, nggak mau lagi sih dan buat kalian semua yang Hai perasaan bisa dibantu yuk naik betul raya buat kalian semua yuk bisa dibantu yuk yuk yuk, yuk, yuk dibantu like comment nya biar channel saya lebih berkembang tuh karena di cuma di channel ini kami berbagi pola slot hari ini slot hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor olimpus hari ini pola slot olimpus hari ini pola slot gacor seius hari ini pola slot gacor olimpus hari ini Slot gacor ulit besar ini, slot gacor besar ini, slot hari ini, slot ulit besar ini, slot oh hari ini. Dan <tuk> Cuma di sini kita akan berbagi bocoran info RTP game slot gacor hari ini bosku ya bosku langsung taksen saja karena cuma di rtp8000 situs slot tergantung solid santero jaga dunia THR aja ya bosku kalian langsung bisa gaskan gaskan saja kita las ya kita coba 10 kali kalau emang enggak ada tanda-tanda basement -tanda kita langsung auto kabur saja karena sudah lumayan profit juga buat apa dilanjutin kalau sudah profit bosku langsung auto kabur saja ya yes, bosku utamakan utama kan, utamakan profit dan cuma prom kalau kalian ingin bermain langsung gaskan saja ke rtp8000 pastinya situs lo terjatuh tersebut seampero jaga dunia akhirat ya bosku mareng lumayan negotir yuk tambahin lagi dong aduh semua udah sekali ya surya hidup 600.000 pas yuk langsung WD kan saja ya seluruh ya. terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye bosku